Viral bak negeri di atas awan, asap tebal menutupi jalan Gatot Subroto, Cimone, kota Tangerang pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022 pagi, kejadian ini terjadi diduga adanya kebocoran gas oksigen. Diketahui, kejadian ini viral di media sosial, salah satunya diunggah akun infotangerang.id, terjadi kebocoran gas oksigen di jalan Gatot Subroto, mengakibatkan macet parah, tulis keterangan unggahan tersebut. Dalam video berdurasi 15 detik itu, tampak dua lajur jalan raya tersebut tertutup oleh asap putih tebal, salah seorang perekam video menuturkan bahwa asap tersebut bersumber dari salah satu pabrik di sekitar lokasi. Kapolsek Karawaci Kompol Hasoloan Situmorang menuturkan, masih menyelidiki terkait kejadian ini pungkasnya.